subscribe subscribe like like comment comment <laughs> and share and share <laughs> the... assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kita balik lagi di YouTube channel Candil di kesempatan kali ini saya pilih tutorial khusus buat pemula bagaimana cara menjalankan search kode aplikasi berbasis web dan mau klik ntar. itu kode cat ini juga nih dan banyak karena buat belajar, banyak hal yang dibagikan, dapat bantuan, dukung channel dan video ini ya, biar saya semangat Jangan di skip tutorialnya, ikhalaf. Nah, sedikit saya jelaskan. Di blog kode candi kuliah. Kalian yang si adiwannya. File <laughs> di blog kode candi kuliah. Mungkin sedikit bingung di sini saya nyari tombol-tombol karena atau... nah silakan kalian cek di bagian atas biasanya saya, saya simpan di semua gempa di sini ada multi tab silakan di klik aja ada pintu dan Semoga Mudah yang dibagikan bisa menjadi referensi buat belajar. Nah, di video kali ini saya coba buat cloning dari itu menggunakan gitbase. apa yang ditemukan. langsung saja. Terus apa lagi? pertama biasa, ujian PP. Terus di sini saya edit pakai Visual Studio. Terserah kalian mau pakai Sublime Text atau Notepad. Saya pakai Visual Studio saja. Terus buat cloning saya pakai git base. Kalian bisa download di Google. git scm. Atau kalian mau download aja filenya bisa di sini. Langsung dari gitu. Kalau untuk ini kita salin ininya, data PSnya. Kita langsung Mereka simpan ya. di folder catalogs. Biasa di -endungs. Kolerasi lo kita simpan di sini kita klik kanan fitness here yeah. kita langsung cloning masukkan perintah git clone Terus link YouTube-nya gitu terpasang di sini. Langsung enter. sudah kita close saja nah ini sudah terdownload ya kita rename aja Terlalu terus kita jalankan eksampelnya Langsung ke phpMyAdmin, kita upload database. Nanti di video ini, saya bakalan jelaskan cara edit teksnya, gambarnya. jangan di skip videonya sambil nunggu loading kita upload folder siswanya di Facebook studio sudah terbeli reload di lokales ada yang ngajamin kita buat baru ada tabes ini kan sispo kita coba bikin bb Nah, ini formatnya iski sambil nunggu kita setting di sini biasanya biasanya kita cek dulu di bagian config kita cek base URL nya base localhost Nama kodenya tadi saya hari ini menjadi "Siswa", berarti kita ganti sispo aja. Kontrol "S" set, Sekali lagi bagian aplikasi config.php config ya. masih di bagian config hai, di database kita hai, nama database Kita bikin tadi di PHP MyAdmin databaseku hari ini konteks. Coba kita jalankan ya. folder. Nah, langsung saja. Oke. Okay. Setelah semuanya Oke okay. okay. mungkin di sini saya nggak bakalan menjelaskan lebih detailnya tentang MPC. Tapi rekomendasi buat kalian yang mau perdalam. gede. Nang bisa belajar di channelnya Masan itu tadi web program pas jadi cocok buat belajar jadi perjuangan bikin video ini sungguh berat ini teman-teman asli ini mah gak bohong seberapa kali terpauh seberapa kali gagal <laughs> kita langsung coba jalankan lokales eh lokales lokales eh dispo karena ini nya oke lintet nanti ini halaman beratanya cocok buat kalian yang mau belajar Terus kita coba buat edit-edit misalnya hmm. default kalau dari itu, itu username admin password admin terus sekali teman-teman waktunya amazing tetap nih buat belajar di dalam tahap pengembangannya nah, jadi di halaman belanda juga ini udah tersedia kalian nggak perlu ngedit manual biasanya kalau bisa kalian saving namanya di halaman das admin punya kita. bisa user informasi titik ringkasan. Oh, ini terlalu mencari oh iya. di pedinggaci sepertinya. Ini kita coba tajalah mengikatnya nah, jadi di rename nama folder tidak terintegrasi ke dashboard admin cocok nih buat belajar in cukup sekian ya next video selanjutnya kita bedah yang ini ya terakhir dari postingan yang berada di dalam blog kode candil ya. Aplikasi sistem informasi posyandu ah. cukup sekian dulu. Mungkin mudah-mudahan bisa bermanfaat. Kurang lebihnya, saya mohon maaf. Semoga informasi yang dibagikan bisa bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi. And share. And share <laughs>